Seperti inilah kondisi berkendara di malam hari dengan penerangan lampu mobil yang seadanya, kondisi jalan kurang jelas terlihat, apalagi jalan yang tidak dilengkapi marka jalan atau garis bantu. Oleh karena itu, saya berniat mengganti lampu bohlam ini menjadi lampu LED atau Light Emitting Diode, yang memiliki cahaya putih terang dan tidak cepat panas. Buka karet penutup belakang lampu dan cabut soket di lampu mobil, saya akan mencoba lampu LED yang baru ini apakah berfungsi dengan baik, dan ternyata yes sekarang waktunya memasang lampu led ini pada rumah lampu ada 3 plat di sisi lampu sebagai pengunci jika sudah pas dan masuk lalu tekan sedikit dan putar ke kanan sedikit saja agar lampu terkunci kini sobatku sudah bisa menikmati lampu terang hasil memasang sendiri